Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayu Tinglesius Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru Dan terupdate date mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, comment serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan informasi pertama yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini di sini kita akan mengupas tuntas nih ya, acara brownies TV hari ini yang dipandu oleh Ayu Ting Ting dan juga Wendy Cagur serta Ivan Gunawan di sini. Ayu Tinting dan Ivan Gunawan serta Win Cagur menyanyikan lagu anyamor. Dan selanjutnya di sini kita akan melihat gaya rambut Ayu Tinting yang semakin kelswe dan wow. Di sini Ayu Tinting terlihat berbeda ya dari pakaian dan rambutnya lebih vulgar dan lebih cantik tentunya. Dengan warna rambut yang sedikit merah menyala dan bibir yang sangat merona ya Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik hari ini is the best untuk Ayu Ting Ting Dan Bronis TV kehadiran Riza Ardila Dan juga penyanyi bersuara khas Indra Sinaga Hari ini Bronis TV kehadiran Syekir Dauli dan Adiba Kanza ya. Dan juga Dul Duljailani dan Tisha Biani dan di sini juga ada kegiatan untuk ini di pas buka. Jangan lupa nanti sore saksikan ayu Ting Ting di pas buka ya jam 16.30 waktu Indonesia Barat pastinya memberikan kebahagiaan tersendiri untuk sahabat semua di rumah karena gelak tawa canda ayu Ting semua kru di pas buka ya, dan di sini pastinya akan memberikan kebahagiaan tersendiri untuk sahabat-sahabat semua. Pecinta Ayu Ting Ting, dan di sini Ayu Ting Ting tampil wow rambutnya ya, gimbal luar biasa nih. Selamat berbuka puasa untuk semuanya, dan jangan lupa saksikan nanti sore ya. Pas buka jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya Ayu Tinting akan memberikan tampilan-tampilan terbarunya demi memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Dan di sini mimin akan memberikan berita selanjutnya nih ya, datang dari akun Instagram Ivan Gunawan. Di sini Ivan Gunawan menuliskan sesuatu yang sangat bahagia nih ya menurut Mimin Dilansir dari akun di Instagram Ivan Gunawan kenapa harus menunggu bulan kalau matahari senantiasa setia hadir di setiap perginya ambun pagi Love pasha ungu begitu tulis Ivan Gunawan di status Instagramnya dan akhir-akhir ini Ivan Gunawan Memang terlihat sangat ceria ya Dari Reza kan love, ceria banget sih Curiga punya pacar baru Dan akhir-akhir ini Memang Ivan Gunawan sangat dekat Dengan Ayu Ting Ting Apakah pacar barunya Ayu Ting Ting Ya wah Mimin juga Penasaran tuh semoga Saja yang terbaik deh Untuk kalian berdua Semoga suatu saat nanti Akan mendapatkan pasangan yang Terbaik kedekatan Ivan Gunawan dan Ayu Tinting akhir-akhir ini terekam kamera. Di sini ada Ivan Gunawan dan Ayu Tinting nih, lagi nari anyamur dan terlihat sekali kedekatan mereka berdua. Semoga persahabatan Ayu Tinting dan Ivan Gunawan selalu terjalin amin ya Robbal 'Alamin. Dan Ayu Tinting kemarin memakai stylist by Erik Halamin. Siapa yang tidak kenal Erik Halamin? Jika sudah Erik Halamin, tidak diragukan lagi ya, penampilan Ayu Tinting sungguh luar biasa. Dan bagi sahabat semua yang ingin memakai pakaian seperti Ayu Ting Ting boleh pesan langsung tuh ya ke Eric Halamin menyediakan berbagai warna dan pastinya trendy. Jolip Clothing by Eric Halamin dan di sini Mimin akan memberikan gambaran Ayu Ting Ting di acara berus TV pas buka dan juga Ristingsar Indonesia dangdut dengan stylish yang berbeda-beda. Dimulai dari pas buka walaupun rambutnya sedikit acak-acak. Namun tetap terlihat cantik dengan blazer merah dan dalaman putihnya ya di sini dipadu padankan sangat serasi sekali Dan sales berikutnya di acara resting star dangdut Indonesia semalam Itinting memakai baju yang rock and roll ya Wow ini sih korea banget nih Cantik sekali dengan sepatu boot berwarna putih, jels hitam dan balamannya berwarna putih Dan dilansir dari akun Instagram Erik Halamin Ayo Ting malam hari ini di acara Risting Sardang Indonesia Memakai baju dari Amal Suri Muda Ditata oleh saya sendiri, Erik Halamin, asisten penata gaya Muhafifa, dan di sini Ayutthaya tampil pada acara listing serdang untuk Indonesia 4 Mei 2021. Dari postingan tersebut, banyak sekali komentar berdatangan di akun Instagram Erik Halamin Angkasa Bali keren, dios Ayutthaya keren. Banyak sekali yang memuji kecantikan Ayu Ting Ting dan stylusnya Ayu Ting Ting malam hari kemarin. Ya, di sini memang terlihat sangat mempesona. Tidak hanya Ayu Ting Ting sendiri, di sini juga dihadiri Ivan Gunawan, sahabat sejati dari Ayu Ting Ting yang selalu menemani di setiap suka dan duka. Dan di sini juga banyak yang berkomentar, "Iya, dari Nazwa 7288, Gue berharap mereka berdua menikah." Amin. Rosnita Parulian love you untuk Ayu Ting dan Ivan Gunawan. Wow, love-nya banyak sekali ya. Reza Carlos, thank you. Erika love you, love you. Kemudian dari Delphi Angriani, 94 sumpah keren abis ke Ayu Ting Makasih ke Erik Halamin. Siti yes, dambaan di acara ini paling nunggu stylish Ayu sih. Apalagi stylistnya best of the best, Erik Halamin. Thank you dari I Aisyah coba fotonya di atas panggung, pasti backgroundnya lebih keren, soalnya stylishnya udah keren, parah Eric Halamin, thank you gue <tik> yang ya, ting-ting sungguh tidak diragukan lagi ya, dan di sini di acara Racing Star Indonesia Dangdut juga dihadiri Aishanti dan Arshi dan dari penampilan keduanya, banyak sekali pujian yang dilontarkan kepada Arshi, karena terlalu gemas dan pinter banget ya nyanyinya, sukses dan Selalu bisa berkarya, Arsy dan Ashanti. Pasangan ibu dan anak yang sungguh luar biasa, yang menjadi contoh bagi semua ibu dan anak yang ada di Indonesia. Sehat selalu untuk Ashanti dan Arsy tersayang. Dan di sini, mimin akan memberikan gambaran ya, acara Bro Brois TV yang ini dihadiri oleh bintang tamu spektakuler, ada Tisa dan Jul Dailani, dan juga pasangan Zikri lainnya Negeri Dauli, dan... Adiba anak dari almarhum Ustadz Zepri dan di sini mereka terlihat sangat serasi dan kompak. Sehat selalu, jangan lupa besok saksikan Ya Bronis TV setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Karena akan hadir lagi bintang tamu yang spektakuler lainnya Dan di sini juga Mimin akan memperlihatkan nih ya Busana dari Ayu Ting Ting sungguh luar biasa kocek habis nih ya Dan di sini Ayu Ting Ting mengatakan awal saja kalau sampai Bilkis besar nanti ngelawan <tuk bernitik> Karena sini Ayu Ting Ting rela nih ya dan Dan apa aja demi sang buah hati tersayang bahagia dan di sini Ayu Tinting pakai baju apa aja tetap cantik, pakai busana apa aja tetap keren. Ayu Tinting -ting memang is the best. Oke sahabat, inilah gambaran kegiatan Ayu Tinting -ting ya seharian ini nih. Jangan lupa saksikan pas buka hari ini jam 16.30 waktu Indonesia Barat karena ada Ayu Tinting -ting dan bintang tamu spesial lainnya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Wassalamualaikum Aku warahmatullahi aroma